Baik, kita lanjutkan dengan event binding ya. Event binding ini berguna untuk menangkap event dari HTML. Jadi misalkan eventnya adalah event klik ya. Sebagai contoh button apply-nya ini kita kasih event klik Maka kita bisa buat event binding yang akan mengkoneksikan, merelasikan Antara sebuah method yang kita ciptakan dengan event klik tersebut, ya, event ada banyak, ya, ada klik change input. Nah, ini ada apa namanya pembahasan lengkap tentang event di web ini, ya. Saya coba buka. Oke, okay. nah, ini ya, ada macam-macam event yang Anda bisa uh, gunakan untuk uh, apa, untuk berbagai macam kebutuhan, ya, nah. Sebagai contoh di sini kita ingin menambahkan event um, di, di dalam tombol apply diskon, ya yang akan digunakan untuk memanggil sebuah fungsi ya fungsinya yang kita ciptakan disini adalah fungsi apply diskon, yang mengurangi diskonnya mengurangi harga produknya dengan uh, 20% ya di diskon 20%. Oke. Okay. Nah, kita kembali lagi ke uh, produk komponen ts ya kita buat net price di sini net price tipenya uh, number sama dengan dis product price ya kenapa saya buat dua harga karena harga yang awal adalah sebelum produk price ini sebelum didiskon sedangkan net price ini setelah kita diskon oke okay. kemudian di bawahnya kita tambahkan sebuah uh, function Apply diskon oke okay. isinya adalah dis.netprice uh, sama dengan price produk price dikurangi dengan ini saya copy aja yang dari sini karena pro programnya sama. Nah ya, oke okay, kemudian uh, apply diskon ini juga akan mendisable buttonnya button disable sama dengan true. Jadi setelah apply diskon button disablenya kita jadikan true sehingga button-nya ini apa disable Oke okay. jadi kita sebuah punya sebuah function apply diskon yang akan dipanggil di trigger apabila tombol apply-nya ini diklik Oke okay. nah kemudian selanjutnya kita uh, pasang apply diskon itu ke dalam event binding menggunakan event click, ya button Buttonnya ionic ini seperti button pada umumnya, bisa respon terhadap event click. Ya. Untuk membuat event binding, pertama-tama yang Anda lakukan adalah uh, menuliskan nama eventnya di sini, di dalam tag ion button ini. Kemudian Anda kurung dengan buka dan tutup kurung seperti ini. Sama dengan, dua, di sini Anda tuliskan nama fungsi yang akan dipanggil atau di-trigger. Nama fungsinya adalah... Uh, apply discount ini saya copy Ctrl C nah, balik lagi ke sini saya kopas ya apply discount -nya. Kalau ini diklik ya, button yang diklik maka uh, button disable ini akan menjadi true sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Ya, sehingga disable-nya menjadi property disable-nya menjadi true alias button-nya menjadi disable dan uh, kita juga harus adjust harganya, oke. Okay. Jadi uh, di bagian Produk price, kita kasih net price juga. Jadi ada dua harga di situ. Kita tambahkan P di sini. Rupiah. Uh, kita ambil dari net price. Oke, okay. jadi kita ambil dari net price yang ini. Tampilkan. Nah, net price ini adalah harga yang sudah di 20%. Sudah dipotong 20%. Di ya, net price adalah harga produk yang dipotong, 20% tinggal in, uh, nanti akan terupdate di net price-nya ini. Oke, okay. uh, sementara akan muncul, dua harga nanti di minggu depan Anda belajar directive ngif ya. Kita bisa pasang ngif untuk menampilkan satu harga saja. Oke okay, ya, kita coba aja. Teman-teman, sekarang ke sini kita reload programnya. Oke, okay. kita apply diskon dan uh, ntar ini sobat saya reload lagi oh ya ini uh, harga yang atas ini harusnya oke okay, saya ada yang salah nanti tunggu ya uh, ini kita ganti dulu ya diskon price nya kita ganti dengan produk price oke okay, simpan r jadi harga asli adalah 8 juta begitu ya begitu uh, setelah kita tekan apply diskon maka, di 20% menjadi 6 juta 400. Oke, okay. itulah event binding ya, teman-teman. Jadi, kita bisa lihat harganya berkurang dan uh, semuanya dihandle oleh event binding antara uh, controller dengan view. Oke. Okay. Nah, kemudian terkadang kita butuh mengakses value dari sebuah elemen, misalkan kita punya text box, kode voucher. Ini nggak kelihatan ya, ini sebenarnya text teman-teman ya, input text. Uh, jadi kalau diisi so, sebuah kode voucher, kemudian kalau kita isinya benar, kode vouchernya benar, maka buttonnya menjadi enable. Kondisi awal buttonnya tentu disable. Nah, setelah kita isi kode voucher dengan tepat, maka buttonnya bisa menjadi enable, sehingga kita bisa klik buttonnya. Nah, bagaimana cara men menambil data dari sebuah inputan teks? Pertama-tama, Anda perlu Inputan, text input ya. Untuk membuat text input itu, kita bisa menggunakan ion input seperti ini. Ion input ya, kita pindah Android dulu ya. Nah, macam-macam jenisnya ya. Nanti Anda baca sendiri pemakaiannya sederhana sekali ya. Tinggal ion input, bisa Anda tambahkan properti yang Anda inginkan di dalamnya ya, seperti itu. Oke, jadi balik lagi ke tadi ya. Ya, ini ya. Nah, ini uh, saya akan copy ion uh, item dan ion input. Oke, okay. ke HTML yang saya punya ya. Jadi, di atasnya button ya di sini, control v. Jadi, ada ion item dan ada labelnya, dan position. Nah, ya, ini ionnya, tempat dipakai supaya rapi aja. Ada label, position, kode, voucher, dan... Ada sebuah textbox. Inilah textboxnya, namanya. saya simpan dulu. Saya coba reload ya di layar, dan Anda lihat ada sebuah textbox di sini. Oke, okay, yang bisa kita entry, uh, sub, uh, kemudian kita cek apakah datanya betul. Kalau betul, maka uh, kita akan uh, hidupkan tombol disablenya, tombol apply -nya, Ya. Apply diskonnya ini kondisi awalnya harus disable teman-teman ya. Jadi pada kondisi awal kita set false. Eh sorry maaf, jadi, kita set true seperti ini. Jadi kondisi awalnya disable, nggak bisa diklik. Nah, anda bisa lihat ya. Jadi nggak bisa diklik. Nah, setelah itu kita isikan sebuah kode voucher. Jika benar, maka apply diskonnya menjadi enable. Oke, okay. ya. Jadi untuk menambahkan event binding input ya kita bisa tuliskan seperti ini input jadi nama eventnya adalah input input ini adalah event binding untuk penginputan pada teks jadi akan di trigger apabila kita mengetik sesuatu di text box ini ya kita setiap kali kita ngetik maka fungsi check voucher ini akan dijalankan nah uh, function ini secara uh, default tidak punya parameter tapi anda boleh menambahkan parameter ya misalkan dollar event ya Dollar event ini adalah objek yang berisi berbagai macam properti pada textbox ini. Event ini nanti bermanfaatnya adalah kita bisa gunakan untuk membaca isi dari textbox ini. Atau value dari textbox ini. Oke, okay? Jadi kita tambahkan di uh, HTML-nya. ya Di sini ya. Jadi nama eventnya adalah input. Fungsi yang kita panggil. Kita belum buat fungsinya ya. Yakni check voucher dollar event, Oke, okay. jadi check voucher akan di trigger apabila kita mengetik sesuatu di dalam text input ini. Nah, kita kembali ke controller, kita akan buat fungsinya, yakni check voucher. Cuman kali ini ada event parameter di dalamnya. Oke. Okay. Seperti ini, teman-teman, ya. Kemudian apa yang kita lakukan dengan check voucher? Kita cek misalkan Kode vouchernya adalah 007 seperti ini. Maka jika itu terjadi, buttonnya kita enablekan. Oke, okay. pertama-tama kita harus uh, bisa akses nilai dari textbox-nya. Untuk mengakses nilai dari textbox, kita bisa gunakan uh, event.target.value. Ini untuk mendapatkan nilai dari textbox yang kita...